Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban Wa syadda la ilaha anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa, wa man tab yaumihsin ilayyawmiddin amma ba'd muslimin ayyuhal ikhwah wal had, rahimani wa rahimakumullah alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala kembali kita dipertemukan di Tempat yang mubarak ini, dalam rangka mempelajari agama kita. Baik. Ada pembahasan kita kali ini. Jadi kita sudah menyelesaikan beberapa pembahasannya sekarang kita akan membahas pembahasan yang penting juga yang seharusnya kaum wanita mengetahui perkara tersebut yaitu ya wanita muslimah dalam rumah tangga ya kifra atau peran wanita dalam Rumah tangga Dan ini sangat penting Ya seorang wanita mengetahui hal tersebut Supaya Dalam rumah tangga itu Bisa tenang Bisa tentram dan bisa Bahagia Dan bisa juga Ya suami Betah di rumah Dan agama kita itu datang untuk membangun dan menjaga kehidupan rumah tangga. Sebab rumah tangga adalah sebab terbentuknya apa <coughs> keluarga dan tumbuhnya generasi. Karena itu keberadaan rumah tangga itu adalah salah satu tujuan syariat ini. Jadi adanya rumah tangga. Itu salah satu tujuan <coughs> syariat agama kita. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa. Ya ayuhanna suttaku ladhi min nafsi wahidah. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb engkau. Yang telah menciptakan engkau dari diri yang satu. yakni seorang diri. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا Dan darinya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan istrinya. Ya. وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً Dan dari keduanya Allah subhanahu wa ta'ala memperkembang laki-laki dan dan perempuan. Ya. Kemudian وَتَّقُ اللَّهَ الَّذِي Tasaa alun Nabihiwal Arahim Inna Allah Kana Alaihum rokibah. Jadi dalam ayat ini, jemaah sekalian, menunjukkan kepada kita bahasanya keberadaan rumah tangga itu salah satu tujuan syariat agama kita. Karena itu wanita yang soleha atau istri yang soleha itu merupakan pondasi yang sangat dibutuhkan dalam rumah tangga. Ya, jadi istri yang soleh itu fondasi yang sangat dibutuhkan dalam dalam rumah tangga. Ya, dia menyediakan dirinya atau dia menjadikan dirinya sebagai tempat tinggal ya, tempat menetap dan rumah bagi bagi suaminya. Karena itu pada kesempatan kali ini Ya, ada beberapa hal yang penting dan ini merupakan kewajiban, ya, wasila atau sarana agar seorang wanita itu dapat menjadikan rumahnya sebagai tempat tinggal dan ya menyebabkan juga suaminya itu condong kepadanya dan betah di rumah dan ini juga sekaligus apa, ya kifrah atau peranan dalam dalam rumah tangga. Baik, yang pertama, hendaknya seorang wanita itu dia memberikan ketaatan kepada suaminya dalam hal yang tidak mengandung maksiat. Itu yang pertama. Hendaknya seorang wanita dalam rumah tangga itu hendaknya dia memberikan ketaatan kepada suaminya dalam hal yang tidak mengandung maksiat. Dan ketahuilah bahwasanya apa? Ketaatan istri itu adalah modal utama ya. Yeah, modal utama keutuhan dalam dalam rumah tangga. Sebab sudah kita ketahui ya yeah, kepemimpinan dalam rumah tangga itu di tangan di tangan suami. Makanya si istri itu harus taat kepada kepada suami. Dan yang mengangkat laki-laki itu sebagai pemimpin. Ya. Yeah, adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah yang mengangkat laki-laki itu. Sebagai pemimpin. Ya yeah, bukan. Diri mereka. Yeah, dia angkat diri mereka sebagai pemimpin. Tapi Allah, -Allah yang mengangkat kaum laki-laki itu. Sebagai pemimpin bagi wanita. Ya, sebagaimana dalam Al-Quran dalam surah an Nisa ayat 34 Allah Subhanahu wa Taala berfirman, Al rijalu kawmun al nisa bima fa'dlallahu ba'dhum ala abad, wa bima anfaku min amwalihim kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Jadi Allah katakan bahwasanya apa? Laki-laki itu pemimpin bagi bagi wanita. Hal ini karena Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan sebagian mereka, yakni laki-laki atas sebagian yang lain. Ya, yeah, dan karena laki-laki itu telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Jadi Allah yang bilang bahwasanya laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Dan di sini qawamuna itu banyak tafsir ya di kalangan para ulama kita. Di antaranya Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala menyebutkan kata beliau huwa ra'isuha wa kabiruha wal hakimu 'alaiha. Ya, yeah. kemudian wa dibuha ida wajat Kata beliau rahimahullah ta'ala, yaitu kawamunah, maksudnya di sini adalah pemimpin, kepala rumah tangga, ya, sebagai hakim, yang menguasa, yang memutuskan perkara, dan yang mendidiknya ketika menyimpang. Itu makna kawamun. Ya, bahwasannya laki-laki itu sebagai pemimpin, dia sebagai kepala rumah tangga, dia sebagai hakim. Ya, kemudian dia juga mendidik istrinya ketika apa ketika menyimpang jadi laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangga karena itu apabila ada seorang wanita ya, atau istri yang dia ingin apa menjadi pemimpin dalam rumah tangganya jadi dia ingin memimpin suaminya maka rumah tangga itu akan apa tidak akan tenang. ya, yeah. Tidak akan tentram. Dan bisa menjadi apa? Menjadi rusak. Karena itu Nabi SAW menyatakan di dalam hadis yang diruatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala kata beliau Lan yufliha kaumun wallau amrohum imra'atan Ya yeah, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada kepada wanita. Yeah, tidak akan beruntung. Jadi ketika ada wanita yang ingin memimpin. Yeah, dia ingin pimpin suaminya. Maka keluarga itu tidak akan apa? Tidak akan mendapatkan keberuntungan. ya yeah, Tidak akan tenang. Tidak akan bahagia. Dan tidak akan tenteram. Karena kepemimpinan itu di mana? Di tangan kaum laki-laki. Yeah, jadi seorang istri itu hendaknya dia mentaati suaminya. Dan sudah kita ketahui bahwasanya apa? Hak suami itu sangatlah besar. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam at dengan sanad yang hasan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La'untu amiron ahadan" Seandainya aku boleh menyuruh seseorang ay yasjuda li ahadin Ya, untuk sujud kepada seseorang antas judah ah. maka pasti akan pasti aku akan perintahkan seorang wanita itu sujud kepada suaminya nah, ini menunjukkan apa akan besarnya hak suami andaikan dibolehkan sujud kepada orang lain pasti Nabi bisa silang apa perintahkan wanita itu sujud kepada suaminya Ya. Yeah. Dan di hadits yang lain juga disebutkan ketika ada seorang bertanya kepada Nabi SAW alaihi maka Nabi SAW berkata kepada perempuan tersebut, Panduri aina anti minhu? Fa innama huwa jannatuki wa naruki." Perhatikan ya yeah, bagaimana hubungan engkau dengan suamimu. Karena suamimu itu surga dan nerakamu. Ya, yeah. kalau taat berarti akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala tapi kalau durhaka kepada suami maka ya yeah, dia akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaknya seorang istri itu taat kepada kepada suaminya. Ini pada perkara yang tidak mengandung dosa dan dan maksiat. Adapun ketika suami misalnya memerintahkan dosa, perkara dosa atau maksiat, maka si istri tidak boleh taat kepadanya. Karena tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La Tidak ada ketaatan dalam perkara maksiat. Ketaatan itu hanyalah dalam perkara yang ma'ruf. ya, yeah, perkara kebaikan. Jadi kalau disuruki misalnya, disuruki laketa, pigau dosa, jadi ya ini wading itu rutin. Karena itu tidak ada ketaatan dalam rangka apa bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di hadit yang lain disebutkan riwayat Ahmad dengan sanat yang sahih, kata Nabi SAW. Alaihi Wasallam, la ta'atah lima di maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini umum. Bukan hanya suami. Semua makhluk. ya Tidak boleh kita taat kalau makhluk tersebut itu memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, itu yang pertama yang hendaknya kita perhatikan. Kemudian yang kedua yaitu hendaknya seorang wanita wanita muslimah dia itu mengerjakan tugas-tugas rumah dan ini merupakan apa ya yeah. tiang kehidupan dalam rumah tangga jadi hendaknya seorang wanita itu mengetahui tugas-tugasnya dalam dalam rumah tangga seperti apa ya yeah. seperti yang sudah kita ketahui ya memasak mencuci, membersihkan rumah. Dan hendaknya mereka melakukan semua ini karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan karena terpaksa. Ya, perbaiki niat ketika apa? Dalam rumah tangga misalnya kita memasak, mencuci, membersihkan rumah. Itu kita niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala supaya mendapatkan pahala. Bukan karena apa? Karena terpaksa. Ya, jadi, memasak karena terpaksa, mencuci karena terpaksa, ya membersihkan rumah karena terpaksa. Jadi, hendaknya kita apa? Ya, niatkan supaya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan contoh wanita yang solehah terdahulu, hadis yang diriwatkan oleh Al-Imam Ahmad. Dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala'an. Beliau pernah berkata kepada salah seorang sahabat, "Ala ukhbiruka anni wa an Fatimah radhiyallahu anha. Maukah aku kabarkan kepada engkau tentang aku dan Fatimah?" Kemudian kata beliau, "Kanat ibnatar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ya, yeah, Fatimah itu adalah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat min akram min akrami ahli alaihi. Dan beliau yakni Fatimah yeah, ya, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? muliakan beliau di antara keluarga beliau. Wa kanat zaujati dan beliau juga sekaligus menjadi istriku. Ini kata Ali, radhiyallahu tala'an. Kemudian kata beliau, fajarat birroha hatta asrar roha biyadiha. Kata Ali, radhiyallahu tala'an. Fatima itu dia menggiling dengan penggiling hingga kedua tangannya itu ya berbekas atau lecet. Jadi Fatimah dia menggiling sendiri dengan kedua tangannya. Sampai tangan beliau itu berbekas. Ini Fatimah Kemudian berikutnya kata beliau. Wa asqad bil qirbati hatta qirbatu binahriha. Dan dia juga itu mengambil air dengan qirbah. Kantong air yang terbuat dari kulit. Hingga. Ya. Yeah, Dadanya itu terluka. Bagian dari lehernya. Ini Fatima. Dia mengambil air sendiri. Dengan kirbah. Sampai-sampai. Bagian leher beliau itu ter terluka. Kemudian. Kata Ali RA, wa Waqammat al bait Hatta. Ikbarat. tiabuha Dan beliau juga itu membersihkan Rumah sampai baju beliau itu ber, berdebu. Ya. Yeah. Jadi Fatimah radhiyallahu taala anha membersihkan rumahnya sampai baju beliau itu ber, berdebu. Kemudian wa au qadat tahtal qidr hatta danisat tiabuha fa asabaha min dalik Kemudian, dan dia juga menyalakan api di bawah tungku. Hingga mengotori dan melukai beliau. Nah, ini Fatima. Radiyallahu ta'ala anha. Putri Nabi SAW. Ya, yeah, tapi ternyata apa? Beliau mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Yeah, beliau menggiling sendiri. Sampai tangannya luka. Beliau juga mengambil air sendiri. Sampai apa? Ia ya, berbekas atau ada luka di bagian leher atau dadanya. Dan beliau juga apa? Membersihkan rumah. Sampai baju beliau itu berdebu. Dan beliau juga ya, menyalakan api. Sampai melukai beliau. Ini yang kedua. hendaknya seorang wanita itu. Dia mengerjakan tugas-tugas rumah tangga. Dan ini membantu ya. Membantu supaya rumah tangga kita itu menjadi tenang. Tentram dan supaya suami bisa betah di dalam rumah. Baik. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga. Yaitu memenuhi panggilan suami. Ketika dipanggil apa untuk melakukan hubungan. Ya, yeah. Jadi ketika misalnya seorang istri itu dipanggil oleh suaminya. Maka hendaknya si istri itu. Dia wajib memenuhi panggilan tersebut. Jadi, hendaknya seorang istri itu dia apa? Dia mentaati suaminya pada hal tersebut. Jadi, ketika dipanggil, misalnya, hendaknya kita taat. Ya, yeah. kita penuhi panggilan suami kita, kecuali kalau ada, kalau ada, udur. Ya, yeah. misalnya sakit, tidak bisa, nah itu udur. Adapun ketika tidak ada udur, maka wanita itu harus ya Dia wajib apa? Memenuhi panggilan suaminya Dan yang paling utama bagi istri itu Dia apa? Walaupun tidak dipanggil ya Walaupun tidak dipanggil, yang paling utama itu dia mendekatkan diri kepada kepada suami Namun dia ni uliki Ikut misalnya lakit tak Yang kailona misalnya, ya ada pede ni. Ya Mau gagap panggilan. Ini yang lebih utama ya bagi istri. Diandanya si istri itu dia berhias. Berhias kepada suaminya. Ya, dia mempercantik dirinya. Kemudian dia membersihkan dirinya di hadapan, di hadapan suami supaya apa? Supaya suami betah di di rumah. Ya, jangan sebaliknya ya, jangan sebaliknya. Tidak memperhatikan diri, ya, yeah. tidak memperhatikan, tidak mem, me, apa namanya, membersihkan diri kita, tidak mempercantik diri kita di hadapan, di hadapan suami. Ini bisa apa? Membuat suami apa? Tidak betah di dalam, di dalam rumah. Contoh misalnya, ikomateko nilaketa polegalunge, ya, yeah. li misalnya, tiba-tiba yerobenena, -tiba, ya. Yeah. Mak bau dapur ya, mak bau bawang misalnya, lesuna, ye yeah, dan selainnya, kemudian rambutnya acak-acakan, ye yeah, yero jajuna, telungas tuh deh, contoh ya contoh, maka yero yeah, lakin nangka si deh, nangka nule, deh nataha mundur boleh, apalagi narekoaga. Yerobenin atau yeah, contoh ya. Maka tidak tidak tahan di rumah. Dan ini ya banyak kejadian, banyak kejadian sekarang. Ketika apa? Ketika, ya yeah, apa namanya? E, syahwat seorang suami itu tertahan. Yeah, ya, itu banyak kejadian seorang suami itu apa? dia terpaksa cari di luar. Ya Allah musta'an. Dan ini ya banyak terjadi selingkuh. Karena apa? Ini disebabkan karena istri yang tidak apa? Tidak bisa ya. Yeah. Tidak bisa menjaga dirinya dalam rumah misalnya. Dia tidak berdandan di hadapan suami dan seterusnya. Dan ini bisa mengakibatkan apa? Ya, yeah. seorang suami itu berpikir lebih baik sering-sering di di luar baik jadi hendaknya seorang istri itu ketika dipanggil dia wajib mendatangi suaminya karena ini terdapat dalam hadits tentang ancaman ketika seorang istri itu menolak tanpa ada alasan syari tanpa ada udur kata nabi saw tidak ada arrojulu imratahu ila firashihi Jika seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya. Ya, jadi suami memanggil ke tempat tidurnya. Kemudian fa'abat ya, antajia la la'anatha al malaikatu hatta tusdi Lalu si istri tadi itu menolak datang jadi dia menolak, tidak mau datang, maka para malaikat itu akan melaknatnya sampai pagi hari. Ini hadit riwayat Imam Al Bukhari dan Imam Muslim. Ya, yeah. jadi ketika dipanggil oleh suami ke tempat tidur dan si istri menolak, nah ini akan mendapatkan laknat dari malaikat sampai pagi hari. Itu ya ancaman ketika apa? Si istri menolak. Adapun di disebutkan dalam lafaz Imam Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadih ma min rajulin yad'u umratahu ila firasyiha ya demi zat yang jiwaku berada di tangannya tidaklah seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya kemudian bataba alaihi illa kanalladhi fis samai alaiha Hatta yardo anha. Kemudian si istri tadi itu menolak, ya menolak ajakan suami. Kecuali yang di langit atau penduduk langit itu akan apa? Ya murka kepada si istri tersebut sampai suaminya rido kepadanya. Ini ketika apa? Istri menolak, ya maka yang di langit itu akan murka kepada. Sampai suaminya apa? Sampai suaminya Ridho. Nah, ini ancamannya bagi seorang wanita ketika dipanggil, "Ya, yeah, untuk apa melakukan hubungan?" Dan dia menolaknya. Baik disebutkan oleh Imam an Nawawi Rasulullah Ta'ala tentang hadits ini, kata beliau, "hadits ini merupakan dalil haramnya seorang istri itu menolak mendatangi." tempat tidur suaminya tanpa ada alasan syari, ya, tanpa ada udur yang dibolehkan oleh syariat. Jadi kalau tidak ada udur, tidak ada alasan yang dibolehkan oleh agama kita, maka tidak boleh. Ya, kita harus apa? Memenuhi panggilan suami. Kemudian kata beliau, haid itu bukanlah udur untuk apa? Menolak panggilan suami. Jadi haid itu bukan udzur ya, bukan alasan. Ya misalnya kalau macare pake nolliki laketa aitak kada. Ai ajam Jawa depe macarepa ka. Ah itu bukan alasan ya. Jadi haid itu bukan bukan alasan untuk menolak panggilan suami. Kemudian kata beliau, sebab suami itu masih punya hak untuk apa? Istimta'. Kayak itu bersenang-senang atau ber ya. Yeah. Bermesraan Dan Jadi suami apa tadi Kata beliau itu masih mempunyai hak untuk Bermesra-mesraan Dia bersenang-senang dengan Dengan istri Pada bagian atas izarnya Izar itu bisa bermakna Kain yang menutupi Bagian kemaluan Si istri jadi masih boleh apa seorang suami itu bersenang-senang dengan istrinya walaupun dia sedang sedang haid. Jadi haid itu bukan alasan untuk menolak panggilan suami. Kemudian kata beliau, karena hanya bagian inilah yang diharamkan ketika apa? Ketika istri sedang haid. Makanya disuruh tutupi. Ya, ditutupi kain ketika ingin bersenang-senang dengan istri. Karena pada bagian itulah yang diharamkan ketika, ketika si istri haid. Ini berdasarkan hadith Abu Daud dan disuaikan oleh Syekh Albani. Kata Nabi SAW, Isna'u kulla illan nikah. Berbuatlah segala sesuatu dengan istri kalian ketika haid selain nikah. Selain apa? Melakukan jima. Selain melakukan hubungan suami-istri. Jadi masih boleh ya bersenang-senang dengan istri ketika haid. Jadi haid itu bukan alasan untuk menolak panggilan suami. Saya nyokong mencari pekino ada peki. Yang penting apa? Tidak melakukan hubungan suami istri. Baik, itu yang ke ketiga. Jadi anda hanya seorang istri itu, dia memenuhi panggilan suaminya ketika dipanggil ke tempat tidur. Baik kemudian yang keempat yang hendaknya seorang wanita itu tahu mengetahui supaya dalam rumah tangga itu bisa tenang bisa tentram ya yeah, dan ini juga peran seorang istri yaitu menjaga rahasia dan kehormatan suami ini penting juga ya jadi kita jaga rahasia dan kehormatan suami kita. Jadi rahasia-rahasia dalam rumah tangga itu jangan kita apa ya yeah, kita siarkan ke orang-orang lain. Jadi kita jaga rahasia dan kehormatan kehormatan suami kita. Terlebih lagi rahasia apa hubungan suami istri. Nah ini terlebih lagi ya ini rahasia yang paling harus kita rahasiakan. Yaitu hubungan apa? Hubungan suami-istri. Ya, yeah. hubungan biologis. E itu kita tidak boleh ceritakan kepada, kepada orang lain. Dan ini ya, terkadang terjadi. Ya, yeah. terkadang misalnya seorang perempuan itu bertemu dengan temannya. Ya, yeah, terkadang apa? Dia ceritakan tentang hubungan dia dengan suaminya. Ya, yeah. dan ini tidak diperbolehkan. Dan inilah ya, yeah, sejelek-jelek manusia di di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, alaihi wasallam, "Inna min ashratin nasi indallahi manzilatan yaumul qiyamah." Ya, sesungguhnya manusia yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah ar-rajulu yukdi ila ra'atihi Wa tufdi ilaihi tummah yansyuru sirrahu. Yansyuru sirraha. Ya. Yeah. Kata Nabi SAW, seseorang yang menyetubui istrinya, dan istri juga bersetubu dengan suaminya, kemudian suami tersebut, ia apa? Ya. Yeah. Menceritakan, menyebarkan rahasia istrinya. Atau sebaliknya. Istri menyebarkan rahasia suaminya. Nah, ini sejelek-jelek manusia. Dia menyebarkan apa? Dia rahasia hubungan suami suami istri. Baik, jadi tidak boleh ya, tidak boleh seorang wanita itu dia menyebarkan rahasia. Dan ini disebutkan dalam hadis bahwasanya ketika seorang istri atau suami menyebarkan rahasia, ya, yeah, rahasia hubungan suami istri itu Seolah-olah orang yang dia ceritakan itu hadir di hadapannya. Ya. Yeah. Dari kongka misalnya tomat cerita. Diruntuh misalnya pada padana, Matkun makunrai Nah cerita nilakenna. Tentang apa? Hubungan suami istri. Maka orang yang mendengar itu seakan-akan apa? Menyaksikan hal tersebut. Ya. Yeah. Dan ini tidak. Tidak diperbolehkan. Dan ini disebutkan dalam hadit. Riwat Imam Ahmad. Sebagian ulama uh, mendoakan hadits ini. Kata Nabi SAW Alaihi Wasallam, yang Kata beliau, jangan kalian yang lakukan. Ya, yeah. karena perbuatan semacam ini itu seperti syaitan laki-laki yang bertemu dengan apa? Syaitan perempuan. Di jalanan, kemudian dia apa langsung melakukan hubungan intim, hubungan suami istri, sementara setan itu melihatnya. Ini ya, Nabi SAW memperumpamakan orang yang menceritakan rahasia hubungan suami istri itu seperti apa, seperti setan laki-laki bertemu dengan setan perempuan di jalan, kemudian dia melakukan hubungan sementara setan yang lain itu, menyaksikan hal tersebut. Ya, okay, ini larangan menceritakan apa? hubungan suami istri. Jadi tidak boleh ya, tidak boleh kita ceritakan rahasia hubungan suami istri. Dan ini disebutkan oleh uh, Imam nawawi rahimullah taala tentang hadits yang telah kita baca riwayat Imam Muslim. Kata beliau rahimullah taala, hadal fi hadits tahrimu ifsyair rajul ma yajri bainahu wa baina imratihi min umuril istimta'." Kata beliau dalam hadits ini Terdapat larangan bagi suami untuk menyebarkan apa yang terjadi antara dia dan istrinya dalam perkara ya, bersenang-senang, yaitu hubungan suami istri. Jadi, tidak boleh kita menyebarkan rahasia tersebut, kemudian menggambarkan secara detail yang terjadi di antara keduanya. Ya, jangan ceritakan yang hubungan, hubungan kita kepada orang lain. Kemudian kata beliau, kata beliau rahimallahu taala, ya, yeah, adapun semata-mata menceritakan adanya hubungan suami istri tanpa menyebutkan detail, jika hal ini tidak ada faidah dan tidak ada kebutuhan, maka kata beliau, "Ya, yeah, ini apa? Ini makruh. Ini makruh, li'annahu khilaful muruah." Jadi, ketika misalnya seseorang itu menceritakan hubungan suami istri tanpa dia detail, tanpa dia rinci kepada orang lain. Dan tidak ada faidah, tidak dibutuhkan, maka ini hukumnya makruh. Karena kata beliau, ini menyelisih apa? Muru'ah. ya kehormatan seseorang. Jadi kalau seseorang itu menceritakan hubungan dia, hubungan suami istri, ya secara detail, maka itu di, diharamkan, tidak diperbolehkan. Tapi ketika seseorang itu menceritakan hubungan dia kepada orang lain tanpa dia mendetail, Yeah. dan tidak ada faidah padanya maka ini dihukumi makruh karena apa ini menyelisihi muruah ini menyelisihi kehormatan seseorang jadi tidak boleh ya seorang itu mendetailkan menceritakan hubungan suami istri ya yeah. baik kemudian setelah itu beliau juga menyebutkan keadaan yang lain dan ini keadaan yang boleh kita ceritakan ketika ada ketika ada hajat jadi boleh kita ceritakan kepada orang lain ketika ada ketika ada hajat dan ini kata beliau masih perkataan Imam Nawawi rahimullah ta'ala wa inkana ilaih hajah atau tarot taba alaihi faidah iya yeah. kata beliau adapun jika terdapat kebutuhan atau ada faidah dengan menceritakan hubungan suami istri seperti kata beliau misalnya suami mengingkari keenggangan istri yang tidak mau melayaninya atau si istri yeah, mengklaim bahwa suaminya itu lemah maka ini tidak tidak mengapa jadi misalnya seorang istri dia mengeluhkan suaminya kepada ke, eh, apa ke dokter misalnya ya yeah, maka deh, contoh ya engka misalnya pak bura wedding megalagalai ini boleh ya boleh karena karena ada hajat karena ada hajat adapun ketika misalnya dia menceritakan secara detail tidak ada hajat maka ini tidak diperbolehkan adapun ketika ada hajat memang dibutuhkan dan ini ia ya, disebutkan oleh Imam Nawawi r.a perkara tersebut perkara yang yang dibolehkan. Kemudian beliau menyebutkan sebagaimana dalam hadit maka Alaihi saw ini laaf alahu ana wahadihi ya, sesungguhnya aku melakukan melakukannya dan melakukan juga ini dan juga pertanyaan Nabi saw ya maka Allah saw li tolha agras al-laila, waqalah li Jabir al -kais, al -kais. Alam kata beliau. Kemudian kata beliau, ta'ala, sebagaimana juga, ya per, e, pertanyaan Nabi Sallallahu kepada Abu Talha, apakah semalam engkau menjadi penganting? Ya maksudnya apakah engkau melakukan hubungan suami istri? Begitu pula perkataan Nabi Sallallahu kepada Jabir. Okay. wahai Jabir kalau bisa segeralah punya anak. Segeralah punya anak. Jadi boleh menceritakan itu ketika ketika ada hajat. Baik, itu yang ke yang keempat. Kemudian yang terakhir yaitu hendaknya menjaga harta suami. Dan ini juga ya, hendaknya seorang wanita itu dia menjaga harta suaminya. Ya. Yeah. Jadi, ketika misalnya dia diamanahkan memegang harta suami, maka hendaknya kita jaga. Ya, jangan keluarkan dengan pemborosan, tidak tidak melampaui batas. Ketika mengeluarkan harta suami, dan ini disebutkan oleh Nabi SAW, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kata beliau, "Kairu nisa'in rohibnal ibl, wanita yang terbaik." adalah wanita yang mengendarai unta. Kemudian salihu nisa'i Quraisyin dan wanita yang salihah itu dari dari Quraisy. Kemudian kata beliau ahnahu yeah, ala waladin fi sigarihi warahu ala zauji fi dhati yadihi. Ya, paling sayang kepada anak ketika masih kecil dan paling menjaga harta suaminya yang dimilikinya. Inilah wanita yang yang terbaik. Ya, yeah, wanita yang apa? sayang kepada anak-anak mereka dan wanita yang menjaga harta suaminya. Ini beberapa hal yang hendaknya diperhatikan oleh seorang wanita ketika menginginkan apa? rumah tangga itu bisa menjadi tenang, tenteram dan supaya suami itu betah di dalam rumah baik sekira sampai di sini semoga bermanfaat kurang lebihnya mau dimaafkan ilahuna subhanakallahumma bihamdik syadulai lailan tas tagnfiruka wa